Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang di channel Dewa Dewi e, kali ini saya ada satu topik pembicaraan, tapi sebelum ke situ saya mengingatkan teman-teman kalau di konten channel saya itu ada beberapa video yang berlisensi atribusi jadi teman-teman e, bisa ngedownload dan reupload e, video tersebut ke channel teman-teman dan menyisipkan iklan tapi syaratnya e, di kolom deskripsi video yang tadi di reupload itu kasih link sumber dari uh, video awal oke okay? enjoy nah kali ini saya hanya vlog singkat aja cuman satu topik uh, pembicaraan yaitu announcement yaitu pemberitahuan dari google adsense uh, barangkali kalau teman-teman belum sempat buka email ya jadi uh, kemarin kalau nggak salah saya itu dapat email dari uh, pihak youtube kalau Uh, sekitar mungkin nanti akhir Juli ya tanggalnya sih ke kemungkinan tanggal tanggal 27 gitu ya uh, saya juga nggak begitu tahu bahasa Inggris sih, tapi saya hanya menyimpulkan aja kalau uh, nanti ak akhir Juli akhir bulan Juli tahun 2020 itu nanti bakal ada perubahan yaitu uh, video yang durasinya 8 menit ke atas itu bakalan ada metrol adsense nah teman-teman tahu ya Metro Adsense biasanya kalau Metro Adsense itu bakal muncul kalau e, durasi videonya itu minimal 10 menit. Nah itu kan nanti di tengah-tengah bisa bisa teman-teman tambahin manual tuh berapa iklan yang pengen disisipkan gitu. Nah nanti e, akhir bulan Juli dan kemungkinan tanggal 27 apa ya tulisannya sih di situ tanggal 27 ya. Itu nanti video yang e, durasinya 8 menit ke atas udah bisa di sisipkan iklan midroll adsense jadi untuk meningkatkan potensi monetisasi itu tulisannya sih jadi ya memang memang kelihatan ya kalau youtube itu makin ke arah sini makin ke arah bisnis <laughs> itu aja eh, vlog singkat dari saya pemberitahuan ya mungkin pasti sebagian besar teman-teman udah tahu tapi ya barangkali kalau ada yang belum ya saya informasikan mudah-mudahan jadi paham lah ya terima kasih sudah menyaksikan jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe terima kasih, assalamualaikum halo guys, terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya